biasa B biasa menjadi suka C cantik parasmu menggoda di detak jantung berbicara dirimu yang kupuja dirimu membuatku jatuh cinta inginku mengatakan Aku pun selalu B. Biasa menjadi suka C. Cantik parasmu menggoda D. Detak cantum berbicara D. Jatuh cinta Ingin